Aku serang bertanya-tanya Tentang perasaan kita Benarkah kita saling mencinta Atau hanya pernah saling cinta Bukankah kamu juga merasa dingin, mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang... Ada kesan hanya sebuah formalitas saja coba tanyakan lagi pada hatimu apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang Tahan hubungan bulan, atau hanya sekedar menunggu? Kapan kita Pertanyaan Kamu sedang Apa Terkesan Hanya sebuah Formalitas Saja Coba Tanyakan Lagi Apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sejam mempertahankan? Kita terus bersama Coba tanyakan lagi pada hatimu Apakah sebaiknya kita putus atau terus Kita sedang mempertahankan hubungi